Oke, Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak atau mungkin hanya sebagai video iseng doang bagaimana cara uh, mengorder atau mungkin membeli barang dari Jepang ya, tanpa ribet, tanpa kalian harus uh, ngurusin bea cukai dan sebagainya gitu. Dan di sini untuk belinya di sini saya akan menggunakan Tokopedia, tapi di sini bukan uh, langsung dari Tokopedianya gitu, bukan dari pihak Tokopedianya yang menyediakannya, tapi ada salah satu toko yang Um, semacam jasa gitu ya jasa beli dari Jepang dan di sini uh, saya bukan apa bukan promosi atau sebagainya Cuma di sini saya cuma pengen ngasih tahu Lu bisa beli barang dari Jepang tanpa ribet gitu jadi lu bayar dari Tokopedia gitu ya itu tinggal tunggu barangnya datang aja nggak harus nunggu bea cukai nggak harus ada drama nggak nggak usah banyak drama karena saya lihat di uh, Facebook atau mungkin di internet itu banyak jasa titip dari Jepang itu malah jadi drama gitu kalian harus ngurus kebea cukai dan sebagainya gitu jadi mungkin kalau kalian nggak uh, mau ribet dan mungkin kalau kalian uh, awam juga tentang ngurus bea cukai kalian bisa langsung aja ke Tokopedia cari toko yang namanya Doki Doki Station gitu dan untuk gambarnya ini dan untuk lokasinya uh, di Bandung dan ini juga udah uh, Tokopedia Pro ya untuk uh, power merchantnya dan ini bukan toko saya sih cuman di sini saya uh, suka aja sih beli di sini gitu untuk uh, untuk barang-barang uh, dari Jepang gitu dan mungkin uh, di sini kalian juga bisa uh, cari untuk barangnya gitu misalnya kayak game biasanya atau mungkin kayak game game-game jadul atau mungkin kayak uh, game Sega Saturn atau mungkin uh, NES dan sebagainya kalian bisa cari di sini misalnya di sini saya ingin cari misalnya Persona gitu ya game Persona atau mungkin Shin Megami Tensei lah gitu Persona di sini ada uh, gamenya gitu ya mungkin Shin Megami Tensei juga saya pengen cari Shin Megami aja deh di sini akan ada uh, game-gamenya gitu. Nah cuman kalau misalnya kalian game yang kalian cari atau mungkin barang yang kalian cari nggak ada, kalian bisa langsung chat ke penjualnya dan bisa dibilang cepat juga sih untuk ngebalasnya gitu dan Ah uh, di sini kalian kalau misalnya ya, kalau misalnya kalian ada barang yang pengen kalian beli, misalnya bajalah atau mungkin uh, konsol ya, misalnya kayak PS2 yang masih bagus gitu atau mungkin PS1 yang masih jalan. Uh, di sini kalian bisa pesan aja langsung. Atau mungkin kalau misalnya kalian bukan nggak uh, ada hubungannya sama game, misalnya hobi gitu ya, hobi kalian misalnya uh, Mega Zord gitu ya, kayak misalnya kalian pengen beli em uh, Power Ranger, Dino Tander gitu ya, Megazordnya atau mungkin Wild Force dan sebagainya, kalian bisa langsung aja chat ke penjualnya, dan ini sih bisa dibilang apa ya, uh, hebat aja sih, saya pernah dulu pesan game gitu ya, bisa dibilang gamenya ini uh, kurang populer gitu ya, bahkan untuk orang Indonesia kayaknya ya, tapi dia langsung paham gitu, uh, covernya yang kayak gini, versinya yang ini gitu, dan ini menurut saya sih hebat aja sih gitu ya, kayak gitu dan begitu datang barangnya nggak salah gitu. Untuk uh, covernya, untuk gamenya juga dan ya, oh uh, untuk uh, kondisinya juga dia sebutin gitu ya, biasanya sebutin misalnya grade-nya ada yang S atau mungkin udah ada yang sealed atau mungkin A, B, C dan sebagainya misalnya untuk yang produk uh, uh, apa ya, instruction book-nya missing dan sebagainya. Di sini nanti akan ada tulisannya sih ya, untuk uh, Versinya gitu, tapi di sini kebanyakan karena ini pesennya dari Jepang, ini adalah versi Jepang ya untuk game ya. Tapi ada juga yang versinya versi Inggris. Tapi kayaknya kalau versi Inggris lebih mahal sih. Kalau beli di Jepang gitu, mending lebih mending kalian beli di Amazon aja sih gitu ya. Dan kalian kalau misalnya pengen tahu sih untuk rate nya, ya, untuk rate nya kok nggak salah ada di sini deh. Eh, menagih udah barang dari Jepang. Oke, okay. dan nggak ada sih untuk gajinya, tapi kalian bisa coba untuk buka uh, websitenya, uh, Doki Doki, Doki Doki Station. Kalian bisa coba untuk uh, buka websitenya, kalau nggak salah, periyannya itu dikali 180. Uh, maksudnya satu yennya itu harganya itu 180 rupiah ya, karena satu uh, yen itu sekarang 110 ya, kalau nggak salah. Uh, one JPY itu di daerah mungkin, jadi Uh, ya 131. Sekarang 131 tapi uh, kalau kalian pakai uh, website ini jasa ini ini bisa jadi 180 gitu. Jadi 180 yen untuk ngitungnya ya. Jadi misalnya kalian barang uh, barangnya ini uh, 280 ya, misalnya atau mungkin misalnya barangnya ini harganya ini misalnya 2000 yen ya. 2000 yen itu nggak dikali 130, tapi dikali 180 nah itu yang 180 itu rate itu udah termasuk ongkir jadi ya menurut saya sih ini mantep banget sih kalian gak harus ngurusin bea cukai gitu kan sebagainya udah diurusin semuanya udah aman sama uh, website ini untuk rate kalian bisa coba di bawah gitu ya di sini kalau nggak salah rate awal kurensi sih uh, saya juga udah lama juga singgah di sini uh, nah di sini setelah kalian klik nanti akan ada tulisan awal koin gitu ya atau mungkin uh, rate dari kita gitu di sini untuk 1 yennya adalah Rp190 gitu untuk barang yang berbentuk CD dan di sini juga ada detail-detailnya kalau kalian mau uh, baca silahkan gitu ya. Di sini ada pengecualian perhitungan dan di sini untuk 1000 yen di sini dikali uh, 190 gitu ya. Jadi mungkin kalau barangnya ini uh, harganya misalnya 1000 yen gitu misalnya di Jepang gitu. Nanti kalian harus bayar Rp190.000 itu udah termasuk ongkir ya sih yang saya tahu gitu dan ini juga ada all in kurs gitu ya jadi kursnya ini uh, udah all in kalian nggak harus bayar biaya cukai dan sebagainya kurang ada di sini ngasih uh, ke Indonesia dan biaya cukai tetapi tidak termasuk ongkos kirim dari Bandung ke alamat pembeli ya jadi ini ini udah termasuk biaya cukai kalian nggak harus uh, mengkhawatirkan bahwa barang yang di uh, impor ke Indonesia itu jadi ilegal gitu jadi santai aja gitu dan ini juga udah 15 tahun juga sih saya pengen sih jujur beli mega uh, megazord gitu karena di indonesia jarang ya sekarang yang jual megazord eh uh, sekarang gitu padahal saya pengen banget gitu beli megazord dan ya kalian bisa beli aja coba ke sini tapi saya rasa sih jangan beli barang yang aneh gitu misalnya kayak eh uh, mobidik atau favorit itu gitu jangan beli gitu atau barang-barang yang ilegal lah gitu jangan beli barang kayak yang dilarang di indonesia uh, mungkin kalian bisa beli majalah game atau mungkin konsol atau mungkin buku atau mungkin ya Konsol yang mungkin yang jadul atau mungkin aksesoris, silahkan. Tapi jangan bareng yang ilegal di Jepang dan Indonesia. ya Mungkin kayak uh, film dewasa mungkin kayaknya nggak boleh sih untuk pesan itu. Cuman kayaknya nggak tahu juga, saya belum pernah nanyain. Cuman kalau kalian mau jadi tumbal, silahkan tanyain aja ke tokonya. Terus komen di video ini gitu ya. Dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya. Uh, saya juga nggak nunjukin uh, cara membelinya. Tinggal kalian cukup chat penjualnya aja, nanti dikasih linknya gitu, kayak Tokopedia aja biasa gitu, dan saya nggak nunjukin uh, belanjanya Tokopedia, karena saya yakin sih uh, sekarang ya, orang-orang udah tahu cara belanja online di Tokopedia gitu, tinggal uh, check out gitu kan, bayar di Inomaret, atau mungkin pakai uh, e-banking, atau mungkin m-banking, terserah kalian, udah dibayar, nanti uh, tinggal tunggu aja, uh, mungkin 14 hari, atau mungkin dua minggu lah gitu, dua minggu atau 3 minggu, Uh, nanti akan datang gitu untuk barangnya dan nanti kalian bisa cek juga di facebooknya kalian bisa cari aja doki-doki station nanti uh, kalau barang yang udah masuk itu nanti akan di update gitu dan ya jadi cukup segitu doang sih ya. untuk videonya saya gak tunjukin transaksi di Tokopedia karena ya semua orang juga sekarang udah tahu gitu ya untuk caranya transaksi Tokopedia dan ya jadi cukup segitu doang untuk videonya dan thanks for watching. bye bye